Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alright guys, kali ini ya kita akan dengerin lagi ceramah daripada Ustadz Badlishah Alauddin. Tapi sebelumnya guys, pernah nggak sih guys ya malam hari itu kita bertemu dengan hantu ya kan, dengan jin ataupun makhluk halus lah seperti itu. Dan banyak juga istilahnya konten-konten sekarang itu yang ada di tiktok ataupun di youtube itu yang berkenaan dengan makhluk halus atau bisa dikatakan orang kesurupan dan lain sebagainya gitu atau bisa dikatakan juga yang eksplor gitu guys mencari hantu dan jin penamakannya seperti itu guys ya dan di sini ternyata ada ulasannya daripada Ustadz usahat batulisya kenapa kalau waktu malam kita itu senang jumpa makhluk halus dan nah, saya sudah penasaran juga guys ya kenapa identik gitu tapi saya juga pernah istilahnya menangani orang-orang kesurupan di malam hari ataupun siang hari ya Kalau malam hari itu biasanya habis maghrib, habis maghrib menuju ke Isya seperti itu Nanti kalau sudah agak malam itu agak kurang seperti itu guys ya Dan kalau istilahnya siang hari saya biasa waktu-waktu saya masih sekolah ya dulu itu sekitar jam-jam pagi Jam 9, jam 11 setelah duhur itu kurang ya jadi dia itu seperti itu Kebiasaan seperti itu guys ya Tapi gak ngerti juga sih kenapa gitu kan Identik kalau malam hari itu kita berjumpa dengan makhluk halus Apakah berbeda dunia kita Maksudnya adalah kalau siang Ya kalau siang di kita itu malam sama makhluk halus gitu Malam hari gitu Atau sebaliknya kita itu malam mereka itu siang hari Wah, gak ngerti juga ya. Wallahu'alam bisawab. Nah, langsung saja daripada kita penasaran gitu guys. Kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Badrlishah Lautin ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Kemudian, apa lagi raya yang berpahala ini? Seluruhnya, persediaan sebelum raya. Sebelum okay. raya. Ini sebelum daripada kita nak Fitri menyambut persatu syawal itu. Yaitu, persediaan kebiasaannya orang Malaysia ini adalah... Mereka nak mudik lebaran. Ni istilah rakan-rakan kita di Indonesia, dia panggil mudik lebaran. Mudik-mudik, ya. Kita panggil balik kampung. Balik kampung. Ni ramai ni, saya ingat saudara-saudara tuan-tuan jemaah di sini, ni bukan anak jati sini. Rasanya kan ramai yang ada kampung halaman. Sudah pasti sedang merancang nak balik kampung. Bagus, balik kampung ni satu ibadat yang bermusafir ni ibadat. Perjalanan sesuatu ibadat. Jadi kita share macam mana nak jadikan balik kampung kita pun dapat pahala juga. Betul. Baik, adab untuk kita nak balik ke kampung ni. Sama sekali, ni kalau nak dapat pahala lah. Tuan-tuan tolak hari Khamis dapat pahala. Ah, hari Khamis. Apa juga lah bukan balik raya next week ni pun. Apa juga pergerakan bertolak lah hari Khamis. Annal Nabi Alaihi Wasallam kharaja fil ghazwat itabuq yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawmal kata sahabat nabi ni ketika dia pergi ke perang tabuk dia pilih untuk memulakan rombongan pada hari khamis allah wa kana yuhibbu an yakhruja dan nabi kami tengok dia sangat suka bertolak hari khamis hadis oh, riwayat bukhari dan muslim apa sebab kerana hari khamis hari amalan dibentangkan Tu'radul a'amalu yaumal isnin wal khamis. Amalan kita ini ditabelkan, tablekan Buat presentation di hadapan Allah setiap hari isnin hari Kamis. dan juga hari khamis. Sebab itu kata para ulama hari khamis ini banyak hajat-hajat ditunaikan. Kalau dalam sejarah. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dia dapat bertemu dengan Raja Mesir pada hari khamis. Adik-beradik Nabi Yusuf dapat bertemu dengan Nabi Yusuf setelah mereka mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Perjumpaan reuniun itu berlaku pada hari Khamis. Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf datang ke Mesir awal berjumpa dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis. Masalah. Nabi Yakub datang berjumpa dengan anak andainya Nabi Yusuf juga berlaku pada hari Khamis. Nabi Musa masuk semula ke Mesir untuk mengajak Firaun kepada dakwah juga hari Khamis. Dan Nabi SAW sendiri Selain bertabuk Dia masuk ke Mekah Lepas perjanjian Hudaybiyah pada hari Kamis Jadi Melihat kepada sirah kata itu uh -huh. Belumat mengatakan elok Kalau kita dapat bertolak Pada hari Kamis Ini bukan Asyum. wajib Ini bukan nak kata Pertuan-tuan Jumaat Tuhan Raya Tidak Tapi Fadilat Kelebihan Nak Betul. dapat pahala hidup ni Nak cari Tidak hanya pahala, pahala ni Matawang akhirat Kita di akhirat kita kena bawa belanja duit Tapi mata wang mesti sesuai dengan Negara yang kita nak pergi Contoh okay. nak pergi Mekah ringgit tak boleh bawa Kena tukar real dulu Contoh okay. nak pergi Amerika kena bawa US dollar Nak pergi Singapura kena bawa sen dollar Kena bawa Thailand bawa baht Pergi Amsterdam nak kena bawa Euro Pergi UK kena bawa pound sterling Pergi akhirat bawa pahala Pahala Betul. tu currency kita so, macam mana Betul. nak putih banyak currency pahala ini? dengan buat belum-belum gini ah. Tolak hari kami. Ini contoh sajalah. Itu pertama, yang kedua, kalau nak bertolak nanti bertolak pagi-pagi. Tolak pagi-pagi. Sebab hujannya adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya keberkatan waktu pagi. Allahumma barik li umati fi buquriha. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allah, Allahumma barik li ummatif ibu kureha. Ya Allah, kau kunia berkat. Berkat ni mana campur tangan, interfere, interfere daripada Allah dalam hidup kita. Jadi, pagi-pagi tu ada keberkatan. Masya Allah. Selain itu juga, tujuannya kita elok bertolak pagi supaya tak ganggu keluarga kita di waktu malam. Sampai ke rumah keluarga di kampung tengah-tengah malam, nyusah ke orang. Iza atala ahadukumul ghaibata falayatruqanna ahlahu layla. Nabi Pesan, kalau kamu lama berpisah dengan keluarga itu, jangan pergi ke rumah dia dengan ketuk pintu pada waktu malam. Kita lama tak balik kampung. Barangkali sibuk apa semua. Balik pun balik mungkin seorang tak bawa anak-anak, seminggu nyinggah gitu je tak tidur. Kali ini nak balik dua tiga hari. Satu family ikut. Jadi Nabi Pesan kalau dah lama tak jumpa, jangan sampai ke rumah itu malam. tengah malam. Mak kita misalnya ayah di kampung ke. siang korang tua lah. Sampai pukul 3 pagi tertanya-tanya dia. Kalau kat mana. Mesej. Kesian. Orang tu jadi renyah. Kita. Yelah dia excited kan. Nak cucu nak balik. Ataupun kita nak pergi rumah adik-beradik kita ke. Sehingga duit sampai tengah-tengah malam. Nusuh korang masya tu betullah bau kahwin kita nak sampai 2 3 pagi nyusah orang tertukar kain suruh, pakai kain Dengan batik tidur terperanjat pukul 4 pagi datang rumah orang tak apa-apa sesuai. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dia sangat suka sampai destinasi pagi. Dia suka. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi al-laila wa kana yaatihim ghudwatan Nabi dia tak ketuk rumah orang waktu malam. Itu polisi dia. Dia tak suka pergi rumah orang, rumah saudara waktu malam dia tak gemar. Luar waktu saja dia pergi rumah orang, pagi ataupun petang. Itu Nabi punya style. Dia, dia tak suka. Bertolak malam ni pun sebenarnya banyak musuh tolak malam ni. Lau an-nasi ya'lamuna minal wahdati ma a'lam masar raqibun bilaili wahdahu. Nabi pernah sebut. Kalaulah engkau boleh nampak apa yang aku nampak Benda secara yang tak takkan berani berjalan seorang waktu malam. Kata Nabi Bukhari. Sebab adik, ada satu lagi makhluk sedara kita juga namanya Jin. Jin ni sedara kita betul. Memang sedara betul. Dalam hadis sebut sedara engkau. Bagaimana jangan bergaduh dengan Jin ni. Jin ni siang kita malam dia. Ah, betul. Malam kita siang dia. Jadi ketika kita bertolak malam, tu siang dia. Itu sepanjang jalan, atas highway, adalah benda pelik kita nampak. Nampak Volkswagen kuning lah, nampak Maya Karin lah. Macam-macam, adalah benda kita nak tu Ropi kan nampak. Jadi itu sebab itu siang dia. Ha, cuma kalau kita dah tak ada pilihan. Ustaz, kita orang kalau siang anak kecil, Ustaz, cuaca panas. Aircon belakang tak kuat. Lepas je kuat. family kan aircon belakang kalau tak kuat. Jadi dia bantai duduk dekat dengan handbrake ramai-ramai. Sengit kereta Ustaz. Semua nak ke aircon. kita faham kita pun alik-balik ramai masa kecil dulu kan. Tidur atas speaker. Panas. tolak siang. Dia renyah. Campur dengan jam lagi. Driver tak apalah dia aircon. taluk ke muka dia. Kita ni hak belakang. Puan-puan adalah pangku. Lima orang tu depan. Semua nak ke semua. Ayahnya eh lah duduk seorang tak ada orang kacau Kami tak boleh tolak siang ustaz Nak kena tolak malam sejuk sikit pun dia tidur tu kan selamat <laughs> Jadi dia tidur Kita orang ni lega sebanyak jalan Kalau tidak kan nak beri tandahlah Nak beli aiskrim lah Dia bantannya bergusta Wrestling di belakang <laughs> tu sekarang Ya kita faham Kita pun adik-beradik ramai Kita tahu Jadi kalau nak bertolak malam Ulama' mengatakan biar tengah malam tu. Sebab kita sampai siang. Alaykum bil duljati fa'innal arda tutuwa bil laili. Nabi pernah pesan kalau nak bertolak malam, bertolaklah tengah malam sedikit. Kerana bumi, ha, ini bahasa simbolik Nabi ajalkan. Fa'innal arda tutuwa bil Sebab tengah malam ini bumi terlipat. Oh. Ulama bincang ni hadis Abu Daun Apa makna bumi terlipat tengah malam Rupanya ni istilah Untuk menunjukkan pendek perjalanan Mana jalan tu panjang Gulung jadi pendek Kenapa pendek Tuan-tuan yang biasa travel pun perasan Tolok siang dan tolak malam lain Dia punya betul, duration travel betul. kita Sebab tak banyak trafik Bila tengah malam Motor tak ada Game motor besar, ramai-ramai mana ada tengah-tengah malam. Betul, betul, dia betul, siang, betul. itu sebab dia nak menikmati perjalanan. Budak-budak, kalau ada pun adalah rempik, lima, enam orang, itu sajalah. Dia menerak atas kumen, gitu. Lori tak banyak dah. Kalau tengah malam, lori ni dia ada itu. SOP juga. Tengah malam dia akan rehat sampai pukul 2 pagi. Dia dia Kalau tuan-tuan perasan, kebanyakannya relax lah. Cuma atas kitalah kuat tak kuat nak drive tengah malam ni. Betul. Jadi kalau Jafat. nak malam kata Nabi, tengah malam sikit. Jangan betul. jangan di malam 8 9. 10. Jadi kita akan sampai tengah malam pula di kampung. Kalau kau tolak tengah malam, kita akan sampai pagi. Siangnya di kampung. Ah, siang boleh betul. Itu yang kedua, memilih waktu momen yang sesuai dapat pahala. Niat nak ikut petunjuk Nabi, SOP de angular 2 Allahumma sallallahu ala wa sallam, Muhammad. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya penjelasan Daripada Ustadz Badri Sya'al berkenaan Dengan kenapa gitu kan Malam hari itu kita berjumpa dengan makhluk halus Ataupun hantu, ataupun setan gitu kan Karena ya betul ya Saya menyangka juga begitu ya guys ya Malamnya kita itu siangnya Mereka gitu dan siangnya kita Malam bagi mereka gitu guys ya Pantesan istilahnya kenapa Orang banyak jumpa ataupun nampak Ya kan, uh, makhluk halus Itu pada malam hari, kadang lagi jalan gitu terus kayak ada yang lewat dan lain sebagainya, ternyata mereka main-mainnya itu di malam hari guys ya, Allahu Akbar dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Allahuddin berkenaan dengan perjalanan, maka ya kita disunahkan berjalan untuk beberkian itu hari Kamis, seperti itu teman-teman dan juga kalau bisa istilahnya tidak mengganggu orang-orang yang kita datangi ataupun bertamu, jangan sampai malam hari ya, jadi stylenya Nabi Muhammad SAW itu antara pagi dan petang, tidak malam hari, kalau tiba di malam hari maka Rasulullah SAW tidak akan mengetuk pintu hingga pagi harinya Allah Akbar, oke okay guys itu saja video kali ini, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya ya, dan Allah Akbar, sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Ustaz Badrisha, Jazakumullah Ustaz, sudah menasehati kita memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita sehingga kita lebih tahu lagi bagaimana cara, supaya setiap kegiatan kita mendapatkan pahala dari Allah